Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat safety trainer. Guna mewujudkan terbangunnya budaya keselamatan atau safety culture di perusahaan, maka diperlukan tiga elemen utama. Safety culture merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari terwujudnya operational yang excellent. Operational excellent adalah... Operasional yang prima, operasional yang terbaik dari aspek safety, quality, productivity, dan profitability. Ketiga elemen tersebut adalah, yang pertama, kepemimpinan keselamatan atau safety leadership. Yang kedua, integrated safety management system atau sistem manajemen K3 yang terintegrasi. Dan yang ketiga adalah, employee involvement atau keterlibatan karyawan. Namun fakta menunjukkan dari tiga elemen tadi safety leadership atau kepemimpinan keselamatan merupakan inti permasalahan dari kerangka mewujudkan budaya keselamatan di perusahaan. Mengapa demikian? Karena masih banyak karyawan di level pengawas yang mempunyai mindset atau cara pandang Atau cara berpikir Yang keliru terhadap keselamatan yeah. Mereka berpikir Safety menghambat produksi Safety Menghabiskan uang oh. Mereka berpikir Tugas dan tanggung jawab safety Adalah di tangan personel safety oh. Mereka berpikir kecelakaan adalah karena faktor nasib atau takdir. Mereka berpikir kecelakaan diakibatkan karena tindakan atau kondisi tidak aman saja. Dan masih banyak cara pandang yang keliru yang menghambat untuk terbentuknya safety leadership yang excellent. Sekali lagi, untuk membentuk safety leadership yang excellent maka cara pandang yang keliru tadi, harus kita enyahkan dari diri. Karena ini akan berpengaruh terhadap pembentukan komitmen diri, terhadap implementasi safety dalam membentuk budaya keselamatan. Lalu, apa yang dimaksud leadership? Adalah seni memberi pengaruh pribadi kepada sekelompok orang Untuk mencapai tujuan bersama Leadership adalah kekuatan untuk mempengaruhi Dan bukan untuk memerintah Apa bedanya? Mempengaruhi akan diikuti oleh anggota tim Dengan mati dan bersemangat baliknya pemerintah akan diikuti oleh anggota tim namun ada ketidaknyamanan ada kejengkelan ada ketidaksukaan dalam menjalankan perintah tersebut Kepemimpinan atau leadership adalah hubungan antara pemimpin atau leader dan pengikutnya atau follower Seberapa besar kemampuan pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk mengikuti perubahan, maka ini ditentukan oleh dua kekuatan. saya menghargai video ini mohon dukungannya klik subscribe like, share, komen dan jangan lupa pencet bell salam